Tapi kalau orang hakikat itu ya tidak Ketika bucung gerundel kue riba ke kodok-kodare pangeran di ibadah. Berhasil melarikan diri ya, Napa? <laughs> <laughs> Akhirnya berhasil ngaji ya, Napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu saudara Rasulullah ketika Nabi ya mulai niat itu dihitung. Nah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah diitung ora ora pengeran, paham gak? Paham gak, wong-wong ora ora pengeran. Dadi intelektual kudu tobat, paham gak? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di Jadi Dadi nak kudu rasa di syariat. Wis goblok ditulis ning di koran dadi buku. Wong goblok di syariat, di syariat. Mung, dari awal nanti diketik dimulai niat. Maksudnya niat itu niat, niat amal soleh lillahi ta'alanya dari awal transaksinya dengan Allah subhanahu pada hingga